Hello hello guys, welcome back again di channel. Channel slot Teregesh. Ya. disini kita akan kembali bermain Majung Ways 2 tentunya. Oke lanjut di sini kita mendapatkan free spin ya. Kita udah dapat free spin di putaran ini. Ya mudah-mudahan gacor lah ya. Dan gua by the way bawa di sini bawa kreditnya di 1.910an ya rp dan gue mau memakai betting di 10000 seperti biasa ya seperti biasa guys Ini disini kita udah dapat di 230000 lumayan sisa 4 putaran terakhir mudah-mudahan dikasih gacor lah ya kali 4 kali 6 oke okay, cakep guys 10 Iya, mesti dikasih, tapi dikit nggak apa-apa lah ya. Ah, sedap, sedap, sedap, sedap. Pre -spin, spin memang mantep ya. Oh nah, iya lah, mantep kan secara di mahjong ways dua itu, kagak ada buy spin. Jadi kita pandai-pandai <tuh> aja ya, pandai-pandai sabar gitu. Tolong main maju itu boy. Kali 10-nya connect boy, tolong. Ih. Gila sih, 200 200 terus cair mulu, cair cair cair cair. cair. yuk kasih gacor lagi biar mantap nih madep yuk hey guys by the way gue sini mainnya di situs video 77 ya situs kebanggaan gue situs kepercayaan gue gitu ya secara situs ini sudah selalu memberikan WD setiap harinya di id gue guys gitu ya buat kalian yang mau coba polanya eh pola Iya, pola bener cara mainnya kayak gimana? Langsung aja, guys. Keren, tonton video ini. Jangan sampai di skip-skip ya. Dan jangan lupa, buat kalian yang mau daftar, langsung aja, guys. join di uh, linknya, gue simpen di pin komen ya. Gue simpen linknya di pin komen, guys. Dan buat kalian yang mau join ke komunitasnya, langsung aja, guys. jangan banyak mikir karena di sana akan selalu ada pola-pola terupdate harinya berbagai game ya dan tentunya akan selalu ada uh, apa namanya event-event bet seperti itulah guys ya jadi jangan lupa lah buat kalian jangan sampai ya, rugi gitu boy oke okay, guys kayaknya segitu aja ya karena disini kita udah profit uh, sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya guys see you in the next video bye bye guys